Ini huruf B I B R U huruf di baca biru Dibaca foto ini huruf G, O, Go. dibaca lemari. ini huruf e m a ma a ma dibaca mama. ini huruf m e me a ja dibaca meja. dibaca yo yo ini huruf p a b l o e lon dibaca balon ini huruf p a s b a k e t t dibaca n baca Be Don't laugh. Harimau Ini huruf H I I J A O Jau Di Baca Jau Ini huruf H O U J A N Jan Dibaca, ini huruf i, k, a, n, kan dibaca ikan, ini huruf C a, j, m, u, r, mur dibaca. Jamur ini huruf C. Dibaca jeruk. Ini huruf K, E, K, L, I, N, Lin, C, I, T, Dibaca kelinci. Ini huruf L, A, M, Lam. ini huruf m o o p i l bil dibaca mobil. ini huruf n a n n a s nanas dibaca nanas. ini huruf D A Da Di Panda Ini huruf P E R Per M E N Men Dibaca Permen baca tikus ini huruf u d a n g dan dibaca udang ini huruf p a s dibaca fast Dibaca portal Ini huruf Z E Z B R A Dibaca zebra